serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari idola kita Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Bang Boril ya Bang Boril 3 jam yang lalu ini memposting foto piala Bunda Les di Salfok dengan piala terbaru Bunda Lesti, Telkomsel World persahabat, ya Alhamdulillah, sudah mendarat di rumah Leslar. Kita bersyukur banget ya, idola kesangan kita mendapatkan piala penghargaan di ajang Telkomsel World 2022. Di postingan ini pun ada sebuah kalimat nih, persahabat, yang dituliskan oleh Bang Boril. Bismillah. Alhamdulillah sudah mendarat nominasi favorit Telkomsel World 2022 kategori favorit solo singer Terus berkarya dan jangan pantang menyerah karena hidup penuh perjuangan Doa dan kerja keras, terima kasih untuk teman-teman yang selalu ada Dalam kondisi apapun, Lesty Lovers, Leslar Lovers, L2WB Lovers, Salam Kompak Selalu kalian semua luar biasa Masya Allah banget ya kalimat Ucapan dari Bang Boril, kita bangga mudah-mudahan tetap kompak dan semakin solid Untuk selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Bilar Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Kita lihat persahabat ya dari apartemen Bintaro Buat Dede mengatakan Masya Allah Alhamdulillah tidak ada kerja keras yang mengkhianati hasil Semangat berkarya ya kalian papap dan bunda Masya Allah banget ya, dukungan dan support yang diberikan Sungguh luar biasa dari Leslar Lovers Dan kita lihat juga persahabat Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram Mirna Love Gusaria mengatakan Bang, kasihan pianonya antar jebol keberatan piala Cepat bikin lemari biar pialanya keren Wow, luar biasa banget ya Tertata rapi suruh di... Buatin lemari piala nih persahabat ya Dari Les Lovers Mudah-mudahan nih idola kesayangan kita semakin banyak lagi Tentunya penghargaan-penghargaan yang didapat Kita bangga banget ya Punya idola yang sangat luar biasa Seperti Lesti dan Rizky Pilar Kemudian persahabat disimak juga diunggah nih nya Bunda Lesti Bunda Lesti mengunggah kembali Memposting kembali unggahan dari Rika Ruslan, Pak masyaAllah Masya Allah, luar biasa Dan kita juga salvok dengan sebuah kalimat di postingan ini Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan kembali aku dengan adikku yang hebat, Lesti Kejora Calon penerusnya, Asila, dan Abi Ramzi, dan Afiba Selamah yang sudah mempercayakan membimbing asila bahagia dan ketemu cucuku yang menggemaskan bismillah silaturahmi ini akan terus terjalin amin persahabat ya mudah-mudahan kita doakan silaturahmi mereka tetap terjalin dengan baik kita bangga bahwa leslar dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat kemudian juga persahabat disimak ig di igesnya ke lensa duni satu jam yang lalu memposting sebuah video nih persahabat ya tepat lagi Berada di proses editing, siap-siap aja kejutan akan disuguhkan lewat channel YouTube Lestari Entertainment untuk warga Konoha semuanya. Kita harus selalu mensupport karya-karya terbaik dari tim LE dan juga karya idola kesayangan kita. Selanjutnya, persilaba disimak juga. Ini ada vitamin bahagia hari ini yang kita dapatkan. Lesti Kejora, kedatangan tamu spesial yakni Raffi Nagita persahabat yang bersilaturahmi ke tempat idola kesayangan. Masya Allah banget ya terlihat bahagia, bahagia sekali saat pertemuan Lesti dan Mama Gigi ini bahagia banget ya untuk warga konoha juga melihatnya, moga-moga mereka selalu sehat, selalu bahagia, aduh kayak adik kakak betul ya mereka berdua masya Allah luar biasa banget nih idola kesayangan kita support dari orang-orang yang sangat luar biasa seperti Arafi Ahmad dan mama gigi yang mensupport idola kesayangan kita momen ini pun diunggah kembali oleh akun Les Larsik ya ada kalimat caption juga yang dituliskan Percis adek kakak kalau lagi curhat wow, Masya Allah banget ya bahagia melihat keakraban dari Lesti dan Nagita Slavina kita lihat juga persahabat ya di momen berikutnya masih di laman akun Instagram yang sama ini kabar terbaru yang kita dapatkan ternyata Papa Bilar tidak ada di rumah Papa Bilar ini lagi ke studio Trans persahabat ya wow bakal ada sesuatu kejutan lagi nih yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Apapun itu, mudah-mudahan lancar aktivitasnya diberikan kemudahan tuh. Luar biasa banget ya. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Katanya sih di studio trans, tapi belum tahu syuting apa. Semoga lancar aktivitasnya, amin. Syuting apapun kita doakan mudah-mudahan lancar dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk Papa Bilar. Kita masih menunggu hidupan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya hari ini. Jangan kemana-mana perselabat ya terus ikuti channel Diva TV. Yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangin ucapkan terima kasih.